Halo sobat kreatif dimanapun anda berada langsung aja pertama-tama sini kita siapkan 3 buah klem kabel seperti ini ya guys ya Oke jika 3 buah klem sudah tercepakkan seperti ini langkah selanjutnya kita siapkan juga sebuah botol bekas seperti ini teman-teman Nah jadi botol bekas seperti ini langsung saja kita eksekusi kita kelupas bagian dari logo-logonya seperti ini jika sudah kita ambil bagian tutupnya dan kita akan lubangi di bagian tengah ini guys Sebelum itu kita kasih tenger-tenger dulu guys Jika sudah kita siapkan paku dan kita tutup-tutupkan saja seperti ini Otomatis tutup kalian akan langsung jebol seperti ini teman-teman Oke mantap Nah jika sudah seperti ini kita jembarkan menggunakan pucuan gunting seperti ini guys Oke mantap Nah jika sudah jembar dan lebar seperti ini guys Nah langkah selanjutnya kita siapkan sebuah benang ya Atau bolah layangan bisa Di sini saya menggunakan jenis yang karalon teman-teman Teman-teman bisa menggunakan uh, merek lain Yang penting benangnya kuat dan awet Oke jika sudah kita masukin benang ke dalam tutup botol seperti ini guys Lalu kita langsung tali dan membundeli bagian ujungnya seperti ini teman-teman Nah jika sudah terbuntelisasi seperti ini kita coba tarik dan ini akan mengganjal Otomatis tidak bisa ditarik teman-teman Nah jika sudah seperti ini kita langsung ke langkah selanjutnya teman-teman di langkah selanjutnya kita coba dulu untuk pasang tutupnya Nah jadi ini nanti prinsipnya seperti ini ya Mantep banget bukan? Jika sudah langsung saja kita moro ke pasir teman-teman Kita ambil pasir secukupnya ya Pastikan tidak ada telek kucing dan teletong sapinya guys Oke Lalu kita mengayak dulu atau kita saring Supaya batu-batuan dan teletong telek kucing yang ngiseng tadi teman-teman Jadi semua tidak tercampur Oke jika sudah kita mendapatkan sebuah pasir halus seperti ini, teman-teman. Langkah selanjutnya di sini langsung saja kita masukin ke dalam botol yang sudah kita cepakan tadi. Oke, langsung saja kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, jika si botol sampai seperti ini, jangan sampai ada yang anu guys ya guys. Jadi kita masukkan semuanya. Nah, jika sudah hampir full seperti ini, kalian pastikan bisa dipadatkan dulu, teman-teman. Dengan tak cara menggejlok gejlokannya seperti ini, supaya pasir di dalam bisa padat, guys. Oke? Jika sudah full untuk bagian pasirnya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja tutup bagian atasnya menggunakan tutup yang sudah kita modif tadi, bos. Nah, langsung saja kita pasang seperti ini nah jika sudah terpasang seperti ini jadi hasilnya nanti akan gondol gandul seperti ini guys nah jadi akan gumandolisasi seperti ini oke langsung saja kita siapkan tiga buah dari klem kabel tadi teman-teman nah jika sudah tersiapkan untuk klaim kabelnya, langsung aja kita siapkan sebuah pintu rumah seperti ini guys. Nah, jadi pintu ini nanti kita akan ubah menjadi pintu ajaib teman-teman. Jadi ini nanti menjadi canggih guys. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat antara pojok kiri dan pojok kanan ya. Kalian perhatikan. Nanti kita akan pasang klem kabelnya itu di bagian sini, teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang seperti ini. Dengan cara mengambil sebuah palu dan menutup-nutupkan ke bagian klem kabelnya seperti ini. Oke, mantap! Untuk klem kabel satu sudah terpasang di bagian gawangnya seperti ini. Yang satu kita pasang di pintunya seperti ini, guys. Langsung aja kita kembali duduk tutukkan palu kita seperti ini. Oke mantap jika klem yang kedua sudah terpasang teman-teman Langkah selanjutnya yaitu kita pasang bagian klem yang ketiga Klem yang ketiga kita pasang di bagian atas engsel dari pintu kita teman-teman Jadi langsung aja kita tutupkan kembali seperti ini Oke mantap guys jika sudah terpasang inilah hasil dari klem yang sudah kita pasang tadi ya Kayak kita review ya jadi seperti ini untuk proses pemasangan dan tata letak dari klem yang kita pasang tadi. Untuk klem yang satunya kita pasang di bagian sudut belakang pintu seperti ini. Dengan mujurnya bisa seperti ini teman-teman. Oke. Nah jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kita ambil bagian benang dari ujung dari botol tadi guys. Kita masukin dari belakang pintu seperti ini. Kita tinggal masukin ke dalam klem, jadi kita tinggal tarik seperti ini. Jika sudah, kita masukkan klem yang kedua, teman-teman. Oke, langsung aja kita masukin seperti dalam video berikut ini, teman-teman. Nah, jika klem kedua sudah masuk, yang klem ketiga ini kita tinggal tali saja, guys. Jadi, kita tinggal masukkan seperti ini. Dan ujungnya kita tali secara pati, teman-teman. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Oke, mantap, teman-teman. Langsung saja kita bisa talikan di ujung benangnya seperti ini ke dalam klem kabel nomor satu tadi, teman-teman. Oke, mantap. Jika klem yang terakhir sudah tertali seperti ini, kita coba, guys. Nah, botol ada di bawah seperti itu, ya. Kita akan naik, naik, naik, naik, naik, naik terus. Nah, kita menuju klaim yang ketiga tadi. Nah, klaim yang ketiga akan terus menarik terus ke kiri, ke kiri, ke kiri. Dan kita ada di ujung pintu paling kiri dan seperti ini untuk proses perangkaiannya. Langsung saja saatnya. Mari kita, Mari kita jajal Project canggih yang satu ini, teman-teman. Let's go! Oke sobat kreatif langsung aja kita coba buka pintunya 1, 2, 3 dan kalian bisa lihat reaksinya Wah ini sangat mantap teman-teman Pintu yang awal mulanya sangat jelek dan tidak ada bagus-bagusnya Menjadi sebuah pintu yang otomatis bisa nutup sendiri seperti ini teman-teman Lihat bandulnya sangat bekerja, sangat sistematis sekali Si bandel dari pasir yang kita buat dari Botol bekas tadi Menjadi sebuah beban untuk menarik pintu Jadi otomatis pintu yang ada di rumah kalian Akan menjadi otomatis Dan bisa menutup sendiri teman-teman Nah lihat Wah Menjadi sebuah pintu canggih dan bisa seperti hotel bintang 5 teman-teman Jadi teman-teman tidak usah beli buat uh, untuk close the door itu ya Close door yang otomatis itu guys ya Jadi kalau kalian beli itu harganya bisa mahal sekali sampai ratusan bahkan jutaan rupiah Maka dari itu kita bisa buat sendiri hasilnya sangat-sangat mantap sekali Oke lah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya di bawah video ini dan menekan tombol subscribe-nya, tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini teman-teman. Oke semoga bermanfaat, jangan lupa kita tunggu di video selanjutnya teman-teman.